Pernah di suatu malam kita berjumpa sayang di situ awal saya suka senyum pusti mewah di kota istimewa di situ awal saya rasa sesuatu cinta ku pun senyum tu boleh. Ha, ha, ha. Saat tembakau kau bilang, "ia sajumu", kau pesan yang tuh paling boleh. Saat panggil kau, dan tole Di bawah langit, sukses sama si stay denganku. Selalu denganku, setia untuk kau. Cuma dengan ku terakhir sati akan Kalau dengan ku jadi satu, orang dua, suma nyatu Jaga hati sampai nanti, ini rambut cuma muti Eh, hey, satar mau-mau lagi cari lagi orang lain Hanya ku usah tetap stay Dan jangan sampai ku berpaling Ini hati masih stabil, persetan dong bilang labi Senin sampai minggu, ku yang selalu satumbuh Asli satara tipu, bahasa Stand by, tiada kata goodbye Karena you tu is my man Sa mau cari lain Sa miss you tu Kau paling manis oh, tu Sapu cintanya sulua sebab jawa Sampai jauh jakarta hanya kau saja Karena kau tu yang paling istimewa Demi Tuhan sa jaga sampai tua Kau oh, tu tu boleh Jogja sama si stay dengan ku Ku pu senyum tu boleh Sa panggil ku jutulin Waktu setimbah ku bilang iya saju Ku pu senyum tu paling boleh Sa panggil ku jual dan tole, Di bawah langit Jogja sama si stay Tak walang sama si